you never gonna make it, sekarang kita lagi ada di Pekan Ngaji guys ini adalah Bazar yang isinya ada bermacam-macam daftar menu stand Bazar satu. ada uh, ini, macam-macam makanan ringan dan juga aksesoris-aksesoris langsung kita capcus guys kita lihat dari pertama ini adalah hmm. Dan hmm. juga ada SS No Club Kepentol guys ya. Ada ini Ada juga Halo, Ya, <laughs> dan juga ini ada aksesoris pegang ngaji guys Stand pasar buku Pustakoba ada juga guys ini ada buku-buku tentang -buku dari bata-bata guys ya ada kitab dan juga buku-buku juga ada ada banyak guys ya dan juga ada banyak lagi nih ada stun buku guys kita di sini, kalau di mana haji itu disajikan berbagai kan? buku, ya? di buku juga buku lagi, buku apa lagi? banyak ya masih uh, banyak lagi di situ. Kita ada buku, ada buku juga, dan masih banyak lagi. Ini nah, akses uh, ini, ini uh, makanan, ini kan ya? Nah, seperti tadi, ada sosis. minuman macam-macam minuman juga ada juga penpo apa kavlok juga ada banyak lagi kasih ini ada <popped examined> okay. <inaudible> <larva> SS <erosion> <harder'> <Gentle conferdles> belum lagi ini ada ya. di uh. nah. ah. Ini semua adalah makanan ringan guys yang disediakan di pasar ya, ya, ya, ya. pekan Ini juga ada minuman legendaris yang umum di sini kita ini ada dua ada di Ini juga ada songket songketan. -sh ya. Ini juga, ya. juga seperti ya. ya. itu Oke okay, guys. Jam-jam ini gara-gara baju-baju. Oh, ini uh, obral guys. Uh, Koleknya. Kas. <laughs> Siap. Ini juga ada baju-baju banyak di sini guys ya di Harga, murah, harga murah. Ini ada minyak parfum, guys. Juga ban ngopi, jam-jam aksesoris, -jam semuanya ada di sini, guys. Jadi, bazar pekan ngaji, guys. Jadi, kalau ada pekan ngaji, kalian langsung ke dan cek eh, nikmati. Ini. ini juga ada tempat mainan anak anak ini juga ada yang Basar ini juga buat anak-anak ya, -anak buat ibu-ibu yang ada anak anak Ini, ini juga di sini ada ramai para pemilik ini juga ada nih, ya guys. Ya guys. Coba ada tempat memancing buat anak-anak ini? Semuanya di sini guys. Ini juga ada istana guys. Pulangnya ini ada tempat kuat lukis. Ini baru tempat istana buat anak, -anak kecil aja. Jadi kalau, kalau kalian punya anak kecil. Bapak, bapak dibawa ke pasar. Karena juga arah tempat. ya. main. Uh. Okay. <laughs> ya. Main wow. okay, <laughs> oh, udah selesai. <laughs> Oke, oh ya. ini semua adalah pernak pernik. Bazar pekan ngajar 8 guys. Ini tak buka itu tadi. Juga ada tempat main anak kecil. Yang bu, intinya buat yang punya anak satu, dua, tiga masih umur berapa gitu. Kita lanjut ke bazar selanjutnya guysnya, bazar makan makanan. Ini ada di jauh ya. Jadi bazar itu di pekan ngajar ada dua guys kita lihat saja ya oh sama oh guys Menunggu, eh. oke kita lanjut ke bazar yang nomor dua. Sebelum lanjut kita lihat ini guys. Hmm. Eh. Kita menuju ke bazar yang nomor dua guys. Ya di belakang ada di belakang guys. Ini semua adalah keramaian guys ya Keramaian Pekan Ngaji guys Tunggu dulu oh. Oh. Oh. Ini menuju uh, Bazar Pekan Ngaji yang nomor 12 Penunggah dari sini guys Tunggu dulu. Ada di tempatnya ke, ke mana hati -hati. <SILENCIO> ya sih? Harus hati-hati. apa bazar yang kedua guys ya. Berbang ekslaring bisa jualan bakso, siomay, ya. dan nah, ini udah. Ya. Ini juga ada ada hai. Hey uh, hai guys, guys. ini pengunjungnya guys ini ada sosis bakar jumbo ini juga ada di bakar banget ini hantu ya guys hantu oh, di, di bagar ini juga ada ini gimana ada masuk-masuk ini juga ada oh, ini ada ini juga ada Aishah, di sini uh, ada macam-macam. Semuanya tersaji, semuanya tersaji. Berapa? Oh bisa. Ayo guys. Hi guys, aku bahagia sekali di sini guys. Ini ada bakso guys. <laughs> itu berapa Mungkin Kepada saudara Rosi, Rosi dari Cakplong dengan nama orang tua sangheri ditunggu tangganya di tempat pengambilan. Satu lagi, kepada saudara Rosi, <laughs> dari Javlo, dengan nama orang tua sahari, Kita semuanya tersedia ya, di pasar kan, ya. dan juga minyak gepek semuanya intinya tersedia ya, makanan berat di sini, mulai dan dan ini semacam makanan ya. dan yang paling khas sini, bah, yang paling wow di sini adalah daya bak sosengan guys Oke, okay. di sini, um, ini ada di sini ya. ya. Ya bisa ini. Ini adalah bakso apa nih? Apa Apa? Kuasai tai chat oh iya, coba dipotong-potong langsungin eee, eh, mari kita potong <laughs> wow, enak apa sekali isinya? apa isinya guys? <laughs> ada isinya guys <laughs> ini, beli di bakso kedai bakso sekarang kan? ada nih? ini, kuahnya gurih banget, pokoknya cocok banget cocok banget ya? enak banget iya iya Tinggalna kawan dia. Ya udah guys. Ya. Hey guys. Hello Ini, guys. guys. <laughs> Ini gerobak Pinabras Mbak ya. Ini adalah gerobak Pinabras pertamanya guys. Pilih guru kita, guru kita atau Laci kayak Haji Abdul Majid, Binam ya, ya. Ini adalah mamba, Berobak pertama kali ini yang dibuat. Yang kemudian ada cabang jabangnya guys. Yang mungkin hanya itu aja ya. Ya mungkin aja saja ya. dia. Nah. Dan sekarang kita akan mulai. Di sini adalah tempat uh, VIP ya, guys ya. VIP dari pekan Haji 8, 8 Kita bisa lihat dari sini. Guys. Di sini uh, tempat VIP guys, parkir VIP nanti dalam pekanan 8 guys ya. Dan nanti uh, tamu VIP lewat sini. Nah di sini adalah tempat tamu lewat ya. Kita nanti akan sampai pada panggung. Yang besar, guys. Ya, panggung yang disiapkan untuk tukang ngaji. ini, guys. Ya, 488. 8 lah. 0 lah. 900. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. saya. Gajah. Dan saya. <laughs> Ini guys, kita sudah hampir masuk pada. Nah, di sini kita. Disini. Dapat borong yang sangat gelap. Tapi nanti ini cerah guys. Ini cerah guys ya. Langsung kita masuk ke arena tempat. acara akan dilangsungkan Yosya. Ini dia. Cepetan ini apa paham. Ini dia. Ini Ini Ini adalah tempatnya guys Ini adalah panggung besar guys Ini adalah latar Kita lihat dari belakang diri depan dulu ya guys ya Yes Ini adalah panggung Yang disiapkan untuk penutupan pekan kaji 8 guys Terus berhati-hati Gimana? Gimana? Ini semua ada si kan, guys. Apulah, Pak. Kita lihat dari kalian, ya. Ini semua dalam lampu, guys. Ini lampu benar, guys, ya. Lampu benar. Dan ini semua LED, guys. Kita lihat di sini ada LED. LED. Dan ini juga lampu. Lampu. Lampu. Ya. Yeah ini juga guys ya ini semua ada LED. semuanya adalah led guys ya ini adalah kakak adik Hai uh seru guys ini semuanya adalah light guys ini rata-rata semuanya adalah LED dan ada, ada lampu-lampunya semua nah, ini keluar Ini adalah tempat MC. Tempatnya seperti ini. Ini apa? Intinya ini adalah semuanya LED, sebar LED dan lampu. Mainnya itu, mainnya. LED dan juga teknologi. Cek, cek mana? Ini adalah. Ini adalah tempat. Teras mana begini? Ini semua adalah persiapan untuk tamu VIP guys. Ini semuanya enak. Guys, so. persiapan buat tamu VIP ini sudah di dengan enak guys. Ini semua disiapkan untuk tamu VIP guys. Dengan lampu-lampunya dan juga ini kayak ada restoran di outdoor ya. Mungkin ada indornya juga Ini guys. Hey guys Ini wow banget guys ya Tapi gak boleh masuk guys Kita ada luar aja guys ya Ini semua jalan persiapan untuk tau ya Mungkin journey ini. Kita sekarang kita lihat tempatnya. Si <tik> nya guys. Kita udah lihat tempat makannya, guys ya. Ini di outdoor dan indoornya tadi. Oke, <tik> guys. <tik> ini adalah sekarang nge-film foto lagi. Kayak Jadi Untuk put perempuannya, guys. itu cewek. Ini yang untuk VIP perempuan, yang yang undang yang cewek, yang wanita dan yang untuk yang VIP. Para tempat masyhif dan juga para tamu tamu agung nanti di sini, guys ya. Ini gitulah, guys. Sebelum itu kita harus lihat ini, guys ini adalah tempat operator guys sound system juga live screen dan juga live streaming ini ada di sini semua guys ini semua adalah persiapan untuk bukan ngaji kita guys wah lelah guys ya jangan lupa ini ada apa tempat setting kayak gini guys widi widi yang sudah disiapkan untuk bukan ngaji semuanya guys Oke, okay. mungkin itu sejenak ya. Sebelum kita berakhir di panggung, kita lihat panggung dari jauh, guys. Kita lihat panggung dari depan, mungkin dari jauh, guys. Ya. Ini adalah panggung pekan ngaji, penuh dengan ngaji, guys. Ya. Oke, okay, nanya itu sudah aja. Hanya ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Mana?